Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.23327 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.24003. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212